Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar yang tentunya membuat kita bangga pastinya Alhamdulillah persahabat ya Lesti Kejora Jadi cover playlist Hot Dangdut di Youtube Music Ini keren banget persahabat Satu kebanggaan untuk kita semuanya Alhamdulillah Lesti dengan singlenya Insan Biasa bisa jadi cover untuk playlist di Youtube Music Hot Dangdut Ini keren Masya Allah Mudah-mudahan dukungan semakin banyak, support dan tentunya doa semakin banyak Dari orang-orang baik, orang tulus yang mencintai dan mensupport karya Lesti Yuk streaming terus persahabat ya Untuk warga Konoha, lagu Bunda Lesti, Insan Biasa kita gaskan terus semangat untuk mendukung karya terbaik Leslar Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat di postingannya Ivan Gunawan Satu hari yang lalu persahabatnya Menginformasikan bakal ada acara Grand Opening Stormaja Ivan Gunawan di Margo City Dan tentunya membuat kita bangga juga ada penampilan Buddha Lesti Yang akan tentunya hadir Ivan Gunawan langsung mengundang Bunda Lesti... ...untuk tampil di acara Grand opening Store manja ...Ivan Gunawan di Margo City Depok. Ini acara yang sangat dinantikan. Acara yang sangat-sangat ditunggu oleh kita semuanya. Pecinta Lesti, Leslar dimanapun berada. Karena special performance-nya itu adalah Bunda Lesti. Sambil ngabuburit bareng, tentunya bersahabat ya. Yuk yang dekat lokasinya, silakan mampir persahabat karena kejutan akan disuguhkan langsung oleh Bunda Lesti yang akan menyanyikan single terbarunya Insan Biasa jam 3 sore mulai acaranya persahabat ya ini langsung diinformasikan oleh Ivan Gunawan, namun di pastikan Ivan Gunawan ini pun banyak sekali tentunya dukungan dan support yang diberikan salah satunya persahabat dari Ridorama Ridorama memberikan support, welcome to my city sukses terus tuh persahabat, wow Dapat dukungan dari Ridoroma untuk acara grand Opening Sermaja Ivan Gunawan Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang menantikan Yang menunggu penampilan seorang Lesti Ini keren banget, dan dukungan dari Ivan Gunawan pun luar biasa Terima kasih, tentunya Ivan Gunawan yang sudah mengundang Gunal Lesti di acaranya Bismillah, mudah-mudahan lancar, sukses untuk acaranya, amin Kemudian persahabat selanjutnya, ini ada momen yang tidak pernah bosan untuk dilihat Apalagi dengan tentunya kekiutan Leslar family Ini momen Abang El memberikan dot susu kepada bunda Ini Masya Allah banget persahabat Makin romantis sekali keluarga kecil Leslar, makin bahagia Yuk yang belum nonton, langsung aja ke channel Youtube Leslar Entertainment karena kebahagiaan sudah disuguhkan oleh idola kesayangan kita Kita lihat juga persahabat ya Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Fatih26125 Lagi gak ada bundanya, papapnya dikasih minum Susu giliran ada bundanya, papapnya gak dikasih Yang dikasih bundanya Sumpah sih l gemes banget Masya Allah katanya tuh Emang gemesin ya Abang L Selalu bisa membuat kita bahagia Berikutnya, persahabat, kita juga wajib dukung Tentunya keinginan Bunda Lesti Saat podcast bareng dengan Atta Halilintar Persahabatnya, ini ini postingan dulu Ketika ditanya oleh Ata Ada target apa sih Kamu yang belum dicapai Ini jawaban Bunda Lesti Apa ya, kalau dari karir Kata Bunda Lesti, pengen punya album Tuh, persahabat ya Keinginan Bunda Lesti Kejora Persahabat ya, pengen banget punya album Kalau Bunda Lesti baru punya single, single, single, dan keinginan. Bunda Lesti ini mempunyai album, bismillah, persahabat ya, menunggu album dan konser tunggal seorang Lesti Kejora. Bismillah, mudah-mudahan secepatnya bisa terselenggarakan persahabat ya, dan mudah-mudahan selalu berkarya dan memberikan karya terbaik pastinya. Selanjutnya juga, persahabat, kita lihat nih ada momen tersuitnya Baby L kepada bundanya Lesti kejora. Abang L ini sweet banget, persahabat. Tahu bunda yang kerja, langsung kasih pelukan buat sufon. Masya Allah ini anak pinter banget, persahabat, dia Makin bangga saja kepada Abang L. Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat ya, selalu sehat, bahagia, doa terbaik, setiap hari selalu diberikan untuk Leslar Family. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan judukan terbaru vitamin bahagia hari ini. Terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslie dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.